Wahulalailahu Ya. Saudara Allah oh, dong. Kenapa? Oh. dulu ya. Yo, enak deh, Oke, atas nama, atas nama Putri. Putri, ayam nulung sopeka ya, pakai ya, ya, kenyang satu aja. Tapi jangan pedes ya. Level berapa? Level 1 deh. Level 1 yang bakar apa crispy? Biasanya crispy aja crispy, ris. Oke, okay, tunggu ya. ya Oke, okay. kita sini ya. Iya. Alhamdulillah, kecer ya deras. Alhamdulillah, guys, dapat resep ayam bawang solo. Ayo, aku ajarin cara resep buat ayam bawang solo mau enggak? sapi nasi dulu guys kita cetak mencetak nah aduh bismillah karena tempe tahunya habis guys jadi aku kasih kerupuknya double yeay guys ayamnya kita geprek dulu pulak balik jadi kenapa namanya ini ayam nelongso guys mau tau kenapa ayam nelongso itu artinya itu nelongso terus dia pakai level tingkat pedas dari level 1 sampai di level 15 jadi yang makannya itu pasti langsung nelongso guys apalagi pakai cabai setan jadi nelongso kan maksudnya tuh dia tuh sangking kudusnya tuh jadi menangis. Nah itulah sebabnya kenapa? Aku kasih nama dia ayam nelongso. Terus Nah nggak terlalu lama kan guys, karena dia tadi mintanya level 1 Iki kayak gini aja. Gue yes. ini ayam nelongsong so. di level satu. Tapi ada sama Putri. Atas nama Kak Putri. Nanti sama Kak Putri. Iya. Dia, Kak. Udah dong. Makasih bu ya. Iya. Mas. Makasih ya. Datang Mas. lagi. Hati-hati. Ya. Alhamdulillah guys, kita dapat uang lima ribu berkah ya. Nah, itu dia guys tadi cara. Hmm. Saya.